Produksi dan konsumsi musik dan refleksimu juga Selain dalam perubahan perkembangan teknologi itu Juga perkembangan situasi sosial secara informasi dan aktivisme di bidang musik Silahkan Wowo, nanti kaki muda uh, Sebelum masuk ke situ, sebenarnya uh, memang setelah reformasi itu memang banyak banyak perubahannya dan itu memberikan pengaruh di zaman sekarang Yaitu, terutama praktik-praktik yang saya teman-teman lakukan uh, yang paling terasa itu di bawah di zaman Orde Baru di, di, di mana pemerintah sangat menonton apapun itu yang yang yang kita yang terjadi saat itu adalah uh, adanya pola pikir cara bekerja, metode, akses uh, akses sumber daya, dan akses informasi yang sangat terbatas. Dan itu sampai ke pola pikir. Sampai ke pola pikir, sampai ke pola kerja. Misalnya kalau di musik itu. Di tahun 90-an, itu hanya orang-orang kaya saja yang bikin lagu dan bisa rekaman. Jadi itu akses ekonomi, akses, akses sumber dayanya memang sangat dibatasi. Semuanya mahal. Kemudian, Uh, untuk untuk musik gitu. itu hanya ada festival-festival besar saja. festival-festival kecil mungkin skalanya di sekolah atau atau tujuh bahasa seperti itu dan uh, itu pun ada yang namanya seleksi pun. jadi pola-pola uh, kerja atau pola-pola pemikiran seperti itu yang yang apa ya yang yang kemudian banyak banyak dilarikan perubahan orang-orang anak udah saat itu bosan sama sekali dengan hal harus berkira, semua ada, harus ada jermoni, semua harus ada aturan-aturan seperti ini yang harus diikuti gitu. nah saat itu memang, kenapa sih nggak bisa kenapa sih kita nggak bisa bikin lampu sendiri kenapa sih kita nggak bisa rekaman karena semuanya mahal, semua akses ke sana nggak gampang gitu. nah itu yang kemudian uh, Ya beruntung kemudian waktu itu saya dan teman-teman mendapat apa ya mendapatkan atau mendapatkan akses informasi berupa waktu itu foto macam dari luar negeri, gitu ya foto seperti itu dari luar negeri yang di situ kami belak kami baru tahu apa yang namanya istilahnya build yourself kerjakan sendiri, bikin sendiri yang itu benar-benar membuka cakrawala kita, membuka wawasan dan e, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memproduksi sesuatu gitu. Jadi bikin sesuatu itu ya bisa dibikin sendiri, nggak harus nungguin atau harus bekerja sama dengan e, apa ya lembaga-lembaga atau toko-toko atau atau rumah-rumah produksi yang sudah mapan. Bikin aja sendiri. Memang kemungkinan nggak bisa hasilnya nggak bisa sebagus atau atau sekeren, atau terlihat sangat fancy dan terlihat mm, well gitu nggak akan seperti itu Nah itu yang kemudian juga merubah Bahwa yang bagus itu seperti apa sih? Gitu. Apakah yang hanya foto fotokopian itu jelek? Gitu. Nah itu yang pemikiran-pemikiran seperti itu yang berubah saat itu kan. Ya udah dirubah aja, tapi gitu. begini kecil Mulai soalnya melu acara 5 saji, enak popo, enak endo ya acara yang -cin baik Wes gawe saling gol, misalnya saling bon gol misal minggu, misalnya bahkan kadang-kadang uh, kemudian gak terduga tempat-tempat bikin acara itu bisa bisa saja suatu saat waktu itu kita bikin acara pang di uh, kelas di, di kelas sekolahan SD karena bapak dari salah satu teman itu kerja dari Pak di itu yang kemudian nggak mau boleh di minggu gawe wae Kemudian bisa sampai seperti itu. Yang nyari selalu nyari cara-cara e, dan kemudian akses akses apa yang baik dan yang buruk, ukuran ukuran bagus dan jelek itu udah dirombak semua. Jadi ya udah bikin sendiri, bikin sendiri. Elek rawapol, lebih no distribusi distribusi di, yang tadinya menggandakan kaset itu harus ke harus ke tapi itu harus ke tempat penggandaan kaset besar di Bandung atau di Jakarta atau di Surabaya yang sebenarnya murah tapi minimal harus seribu kopi, nggak mampu, nggak punya duit, ya udah segera KW, gara double check, double check itu, ah, kualitasnya apa-apa, nggak eh. apa-apa, biasa aja, keluarannya biasa ngomongin suara-suara sing ora pentah apa ya, jadi ya udah segera gandain sendiri, distribusin sendiri, bikin sendiri nanti, ke eh, ini, bayar nih kita kan ngomongin oh, fakta polisi, segala macam yang gitu-gitu ini kalau dikirim lewat surat, kita dapat screening enggak? Ada, ada ini enggak? yang ini kirim wajah, angkat ronok, maksudnya menemui teman-teman yang waktu itu istilahnya ada namanya distro hmm. distro itu distributor, teman-teman yang membantu, mendistribusikan uh, kaset atau CD, atau sign, uh, uh, atau yang semuanya yang dibikin kayak gitu lah, dibikin oleh teman-teman jadi distro bukan politik seperti sekarang Nah, itu kita mendatangi teman-teman, ya teman-teman komunitas yang ada di kota-kota lain itu yang ya, berkunjung saja bersilaku bersilaturahmi. Gitu. bertemu, berkenalan, tidak ada yang namanya penggemar, tidak gitu. ada yang namanya penggemar, yang ini, musisinya, itu nggak ada. Itu kita hilangkan semua. Karena kodolai, ya. ngomong orangnya kodol, ngomong aneh kodol, ngang nasi kodol, nasibnya Jadi kodol-kodol, ya. dan biasa urunan. Nek nah, ini mau muni, iki dolae dhewe cukup wae. Urung sampai tekan kono, kene iki biasa urunan. jadi ngopo dan dimot kait? Mangan urunan, ngroko urunan, ya gitu. ta. Kayane dadi ya biasa urunan wae, gawe kaset ya urunan, kana urunan. Niki kok dis disisip-sisipkan sana, kita ke aja kalau kita taku diskrin ngro-ngro dan untungnya waktu itu naik kereta api itu kita bisa nogo murah banget gitu. kalau nyokong kita nggak bisa kita nggak luker gitu. kita berkeliling-berkeliling langsung bertemu saja dengan teman-teman di sana bertemu ya kalau istilahnya kalau zaman orde Baru itu pengunjung yang istilahnya e, penonton istilahnya konsumen nggak ada istilah konsumen kita hilangkan nah itu yang yang kemudian selain gerakan politik anti Swarto kita sebenarnya melakukan itu itu yang lebih menurut saya lebih esensial yang kemudian berguna di zaman sekarang itu karena anti Swarto atau di pemerintah pun sampai sekarang ya masih ada pemerintah gitu gitu tapi struktur-struktur uh, uh, kecil atau infrastruktur kecil atau pola pemikiran-pemikiran kecil atau per perlawanan-perlawanan kecil itu ya bisa merebak sekarang bahkan kalau PR-nya sekarang ya, ya, itu udah, di, udah diadopsi oleh korporat ya, dan kemudian jadi dagangan mereka. Gitu ya. nah selain selain itu juga memang perubahan teknologi juga sangat mempengaruhi. Ya. Itu yang memang menurut saya yang paling paling banyak memberikan pengaruh. Gitu. Kalau di zaman analog itu ya adanya yang tape, itu kemudian kita bisa mengobil Kalau satu itu bisa copy terus kemudian adanya CD rom writer yang itu kita bisa menggandakan CD atau file itu jadi kita bisa punya sendiri dan uh, internet memang kemudian jadi satu hal yang yang apa ya, yang kayak mungkin luput dari kontrol pemerintah waktu itu meskipun yang mengakses masih belum banyak yang mengakses masih ya, kelas-kelas menengah atau mahasiswa seperti itu, tapi ini obat, ini bisa kita gunakan banget dan itu yang kemudian bisa membuat jejaring menjaring apa ya anak-anak indi istilahnya masa Arcik rumah teman-teman mainstream -teman itu yang kita punya underground nah itu yang beda juga gitu nah itu yang uh, uh, menggunakan internet dan kemudian bisa berkembang kita membuat jejaring internasional itu dan ya, pemerintah sampai sekarang pun masih, masih kaget jadi memang tapi memang ini memang ya itu nanti saja, kalian yang ngomong dia tidak bosan yang tidak dimarahin mas ini <laughs> <tuk> um, tapi saya sebelumnya mau tanya Wowo karena tadi um, Wowo banyak cerita soal penciptaan ruang untuk anak-anak muda -anak yang ingin bikin musik yang bukan mainstream tapi um, saya punya pertanyaan juga um, apakah kamu melihat adanya Um, upaya di kalangan anak-anak musik untuk uh, mencak katakanlah misalnya anak-anak anggergera -anak atau anak-anak indie gitu mereka yang tidak hanya berbicara untuk lingkungan untuk kelompoknya yang sebelah elit kan sebetulnya indie atau anggergera tapi juga berusaha berhubungan sama gerakan sosial yang lebih luas gitu kamu melihat ada itu gak sih di uh, aktivisme musik pasca reformasi nggak perlu kamu tapi ada ada hal-hal yang kayak gitu juga gak sih sebenarnya ada, nah, sebenarnya ada. Nah, ini masalahnya itu kan e, masalahnya maksudnya teman-teman teman-teman yang bikin musik-musik sendiri, dibikin sendiri, dikeluar sendiri, sendiri, itu kan juga nggak nggak semuanya membuat musik yang aneh sebenarnya, musik yang aksesibel juga. Terus kemudian e, mainnya pun sebenarnya nggak jauh-jauh amat dengan apa yang disebut lagu, karena ya mainnya ya di kampung, mainnya gini, ya ya gone, Jadi sebenarnya Nggak jauh sama mereka justru pasir wawasal besar itu yang jauh sama, sama kehidupan sosial yang nyata sebenarnya gitu. jadi ya ada seperti itu tapi kan ini masalah selera anak-anak gitu. underground yang saya sebut tadi atau anak-anak itu kan suka musik yang aneh-aneh musik yang suka musik yang enggak populer gitu. nah itu kemudian jadi yang yang mendengarkan pun yang yang suka musik seperti itu juga Nah, tapi perkembangannya sekarang kan udah semua orang udah bisa, bisa bikin lagu jadi udah istilah underground indie itu sekarang udah nggak ada sebenernya. karena semua orang sudah bisa bikin lagu semua orang bisa bisa menyanyikannya bahkan live Instagram ke siapapun yang mau dia dan um, apa ya itu sudah sudah merakyat istilahnya ya, gitu.